Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini kita akan mengulas Mak Mano keadaan sungai musi satu abad yang lalu Tapi sebelum kita lanjut Tolong di subscribe dulu channel Mang Dayat Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Mudah-mudahan kita galo-galonyo selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tercapai segala hajat wong Palembang ada di Pangku syariah di Junjung. ini hari la berubah galo di Kalau sekarang ini tahun 2022, artinya satu abad yang lalu tahun 1920-an, Palembang satu abad yang lalu jauh berbeda dengan saat ini. Di masa ini Palembang masih sepi, penduduknya baik cuman sekitar 72 ribu jiwa, bandingkan sekarang yang hampir 1,8 juta jiwa. 72 ribuan jiwa ini sudah termasuk uang Palembang, uang keturunan Arab. India, Tionghoa, Belanda, dan segelintir wong Eropa lainnya. Tapi, walau penduduknya dikit, keadaan Kota Palembang selalu ramai karena Palembang ini ialah titik perdagangan di Sumatera Selatan, terutama aktivitas sunyinya. Banyaknya pedagang berseliweran terus bawa komoditi, walaupun terkadang cuman berjualan, tidak nginep di Palembang. habis itu langsung balik duluan. Caim kling, tam-tam Mainiari main mobil legend, bermacam moda transportasi sungi berseliwahan di Sungai musi ini. Kalau kecil-kecil, biasanya pakai perahu kajang, tapi untuk kapasitas besarnya, biasanya pakai kapal, roda lambung. Ibaratnya mungkin cak bis antar kota dalam provinsi kali ye. Kapal roda lambung ini perjalanannya bisa sampai ke pedalaman pedalaman Sumatera Selatan. Tempat singgahnya atau tempat berkumpulnya penumpang nunggu kapal roda lambung ini dulu disebut wong dengan nama tanggo. Makanya sampai sekarang masih ada daerah dengan nama tanggo. Pecak tanggo buntung, tanggo takat, tanggo rajo, dan sebagainya kan. Yang artinya nilai sejarahnya dulu tempat ini adalah tempat masyarakat nunggu kapal roda labung ini. Sebutan sungi di masa satu abad yang lalu sampai sekarang masih tiging o Wong dulu nyebut kebatangan sungai ini dengan sebutan sungi. Jadi sungi ini sebutan untuk anak sungai. Sedangkan sungi Musi Wong Palembang nyebutnya laut Jadi kalau ada yang nyebut mandi di sungi Artinya mandi di anak sungai Tapi kalau nyebutnya mandi ke laut Barulah artinya mandi ke sungi Musi Mandi di sungi Musi inilah hal biasa Bukan cuma mandi baik Bahkan segala kebutuhan sehari-hari pakai banyu sungi inilah Kualitas banyunya juga tidak cak sekarang Menurut cerita Wong Lamo Di zaman dulu iwak iwak tu tergingo nian Udang iwak belimpawah menudang nih kalau malam tejingok matunya bersinang sinar makakonya tinggal nanggok baik banyak tulah dapat. Tanja Palembang warisan Sultan Palembang yang harus dilestarikan dan dibudayakan Hal yang yangndak tejingok sekarang ialah pedagang keliling pakai perahu. Tempat berkumpulnya gak disebut pasar terapung Dulu itu ada di sekana banyak Di masa ini wong-wong jual di pucuk perahu inilah Termasuklah jual sembako, jual model, tewan, bluder, segalonya lah pokoknya ada gak loh Berkeliling dari kampung ke kampung dayung perahu Mungkin kita bayang ke sekarang pecah ya mamang-mamang tewan bergerobak eh, Atau mamang bakso, mamang soma ya eh? Pedagang ini kalau lagi baju pasang mereka seneng Karena pacak masuk sampai ke ujung-ujung kampung tapi kalau bajunya surut cuman sungai-sungai besarba pacar mereka masukinribawa dan sopan seperti Sultan Palembang di Sungai Musi ini ngalami puncak raminya di hari Jumat hari Jumat ini momen yang ditunggu nian. karena semayang Jumat dari pagilah rai karena momen semayang Jumat ini cedak semayaang Jumatnyo baik dan tapi ada sisi ekonominya, biasanya dari Jumat ini masyarakat yang ada di talang-talang hari Jumat pagi lah keluar, Nayung Perahu menuju ke Agung, tapi mampir dulu ke Laut Benteng atau yang kita kenal sekarang Benteng Kuto Besar. Mereka ini bawa dagangan hasil buminya, pecah buah-buahan, sahang dan sebagainya lah Makanya nah, sampai tahun 90an kita masih terjengok di BKB itu ada pasar buah terutama pisang setelah barang dagangannya terjual, mereka ini beli kebutuhan sehari-hari. Pecah meli uya, beli minyak lampu, kosetan, dan sebagainya lah. Terus radio lah, nak beli apa yang mereka share. Pokoknya pagi Jumat itu pasar-pasar kami, -pasar Habis belanja baru balik lagi ke perahu, Dayung langsung ke Masjid Agung. Di masa ini, mereka masih melalui sungi Tenggoro nak ke Masjid Agung. Tenggoro belum ditimbun oleh Belanda. Nah, di disinilah perahu-perahu itu diparkir berjejer. Masjid Agung kami juga dulu, segala jualan juga ada, lah pecah balai kota. Dari budaya inilah mungkin sampai sekarang, Ngapo di Masjid Agung itu banyak yang jualan, terutama di hari Jumat. Di Palembang pada masa ini tidak banyak masjid, terutama yang nyelenggara ke Semayang Jumat. Baru ada Masjid Agung, Masjid Kimrogan, Masjid Lawang Kidul, dan mungkin juga Masjid Suro sama Masjid Sungai Lumpur. Memang, Masjid Suro sama Masjid Sungai Lumpur termasuk Masjid Tertua, tapi Mang Dayak belum dapat catatan. Di tahun 1920-an, sudah dapat izin untuk menyelenggarakan sholat Jumat atau belum. Tapi yang pasti, seluruh masjid-masjid tua ini umumnya ada di pinggiran sungai. Masjid Agung pun dulu di pinggir Sungai Nian, yaitu di Sungai Tengkoro. Sungai Tengkoro ini bentuknya lurus baik, pecah kanal. Ngapau pecah lurus? Karena memang Sungai Tengkoro ini pernah dikedok dan dibesak ke mungkin cak sekarang ini pelebaran jalan ya. ngapo dilebari? Karena dalam rangka pembangunan Masjid Agung ini sekitar tahun 1738. Jadi memang di masa Kesultanan Palembang pembangunan Masjid Agung ini termasuk mega proyek sampai-sampai pembangunannya itu selama 10 tahun. Dan sejak awal selesai. Masjid Agung ini tidak sebatas tempat ibadat baik, tapi juga dipakai sebagai alun-alun dari Kesultanan Palembang Darussalam. Seperti sultan, sultan Sungai Tenggorok di depan Masjid Agung ini terhubung dengan Sungai Kapuran, Sungai Kebonduku, Sungai Skana. Sungi Penedan, terakhir Sungai Rendang. Dari nama-nama Sungi ini, cuma Sungi Sekanak sama Sungi Rendang yang masih ada. Walaupun dulu kabarnya bening. Bahkan sekarang penampakannya itu cuma pecah paret besar bay. Kalau pasang, nah baru tu nyan kalau itu Sungi. Selain itulah almarhum galo ga Sunginya. Sungi Tengkoro lah ceto jadi Tengkoro. Sungi Kapuran, jadi Jalan Merdeka. Sungi Kemenduku, yolah yang di daerah Kemenduku itu. Kalau kita pikir, ini adalah kondisi sungai yang ada di tengah kota. Cak manolah kira-kira sungai yang agak pinggiran. Mungkin makin banyak yang hilang. Hilangnya sungai ini memang ada karena pendangkalan, tapi tidak sedikit juga yang ditembun oleh oknum-oknum selemak diobae. Doso jariyah ini menguasai hak alam dan malu hidup di sekitarnya. Palembang pernah dijuluki wong Eropa, Venesia dari timur. Sakit indahnya dan terbentangnya sungi-sungi yang membelah daratan, Palembang ini ada sekitar 300 -an anak sungi dulu. Jadi tanah Palembang ini pecah daerah kepulauan. Bahkan Belanda juga pernah juluki Palembang sebagai si kota 20 pulau. Yang pulaunya juga lah banyak hilang sekarang kan. Gak tahu siapa ngembeknya ya dak. Tinggal si kok, pulau kemaru, itulah yang pacar kita jinggo. Inilah gambaran Sunyi Kito satu abad yang lalu. Dalam masa 100 tahun banyaknya hal yang hilang di Palembang ini. Cak Manulah kiro-kiro 100 tahun ke depan. Karena itulah payu. Sama-sama kita jago alam kita Palembang ini. Terutama yang masih terjingok, yang masih tesisok. Mudah-mudahan apa yang kita jingok sekarang ini masih pacar kita waris ke, ke anak cucu kita kaget. Demikianlah video Mang Dayat